ini luar biasa banget, siapa tentunya persahabat ya yang sama kayak Bang Mimin dalam tentunya akun Rosy Les 24 ini Ngebayangin Baby L tidur seranjang sama Bunda dan Papa Pilar dan lalu Baby L dikekep persahabat ya Masya Allah Ini bahagianya luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga, rumah tangga Les Di Pilar dan kita semua sebagai fans sejati Leslar Mudah-mudahan juga diberikan kebahagiaan Amin Perhatikan di kalimat kesehatan yang dituliskan oleh Rossi Leslar24 Saya ngebayangin BBL tidur seranjang emak-emak bapaknya Lalu BBL dikekepapaknya Rizky Bilar begini Dia kan orangnya gemesan ya Semoga pipi anaknya aman terkendali ya say Wow ini sih cute banget persahabat ya pastinya Khususnya Mak Maleslar Ngebayangin banget nih Papa Bilar bisa bobok bareng seranjang Dengan BBL pasti gemas Dan lucu banget persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan Di sini juga tentunya Banyak tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan Dari akun AK1476 Gak sabar banget yang lihat yang begini katanya tuh Wow banyak sekali ternyata orang yang gak sabar banget ya melihat kecutan kegemoyan dari Lesti Rizky Bilar dan BBL Pastinya kita semua makin gak sabar Pak sahabat ya Menantikan wajah imut wajah ganteng dari BBL Yang tentunya akan dihadirkan perdana launching malam hari ini Ke kabar berikutnya juga bersahabat dari info penting banget ya untuk kita semua soal cara dengerin lagu Lentera untuk akun non premium di aplikasi Spotify persahabat ya di sini ada sebuah info dari akun Leslar Alskorsy tata cara untuk dengerin lagu Lentera milik Dede Leslie Kejora untuk akun non premium nih persahabat yang pertama kalian harus membuka Spotify dan tentunya pilih koleksi kamu. Persahabat yang ketiga pilih lesti dan yang keempat pilih lingkaran hijau. Persahabat yang untuk putar lagu nih, untuk memutar lagu pilih lingkaran hijau. Nanti muncul lagu lesti secara acak persahabat ya. Dan yang keenam, pilih tanda panah sebelah kanan sampai muncul lagu Lentera. Itulah tata cara untuk dengerin lagu Didi Lesti dengan single terbarunya, Lentera. Untuk akun non-premium, bersahabat ya, bisa dicoba cara ini. Catatan terlebih dulu harus follow Lesti ya, sentuh layar untuk full screen katanya tuh, bersahabat ya. Catatan terlebih dahulu, kalian harus follow Lesti dulu. Yuk sama-sama kita kompak. Mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita semangat terus untuk streaming lagu single terbaru di Leslie mudah-mudahan bisa trending dan booming, amin Ke kabar berikutnya, ada sebuah unggahan spesial juga dari Indosiar, pas sahabatnya luar biasa banget ya Perhatikan ini tentunya sebuah kabar soal BBL dari Indosiar Sebelumnya ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Wah, karena lahir tanggal 26 Desember 2022 BBL zodiaknya Capricorn loh Sama kayak DA4 Putri dan King Nazar Kira-kira karakter BBL akan Capricorn banget? Enggak ya, coba Mana suaranya yang zodiak sama kayak BBL Karakter anak Capricorn Tersahabat ya, disini BBL Untuk zodiaknya ternyata Capricorn Tersahabat ya, yang pertama Penuh tanggung jawab Wow, luar biasa banget ya Loyal ke sahabat Setia banget, disiplin Dan selalu adil Luar biasa banget ya dietnya Masya Allah, Allah mudah-mudahan semoga Abang L ini menjadi anak yang soleh Pintar, cerdas, berbakti kepada orang tua Dan berguna buat semua orang Amin, Ya Rabbal Alamin Terutama khususnya kedua orang tua persahabat. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya ini ada momen spesial banget ya BTS ketika syuting model video klip ya artis dan sutradaranya nih luar biasa, masya Allah nggak menyangka banget kakak Bilar mensutradarai langsung istri tercinta dalam proyek syuting model video klip lagu single terbaru Letra yang tentunya akan Dilancingkan tersebut ya Di indosiar malam hari ini Lagunya sudah rilis Yuk sama-sama kompak Kita doakan yang terbaik buat idola kesayangan kita Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Tentu ini adalah kabar bahagia banget dari Igun Sudarbono Perhatikan di akun Instagram Igun Sudarbono ini mengunggah sebuah postingan terbaru Foto tidak Lesti Luar biasa banget persahabat ya, kita salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Igun Sudarmono ini. Pagi ini orang dalam dengerin lenteranya Bunda Lesi Kejora, syahdu banget. komposer by Meli produser producer by Andrianto Official, siapa yang udah dengerin katanya tuh syahdu banget ya. Igun Sudarmono aja sudah mendengarkan lagu Lentera milik Dede Lesi Kejora ini, pencipta lagunya Teh Meli Guslaw, Masya Allah. Nagih banget pastinya, Bangun juga berkali-kali tentunya memutar lagu dedek lasti yang sangat indah, menyentuh, merinding, pokoknya campur aduk persahabat yang mudah-mudahan bisa trending satu, dan tentunya bisa booming, amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya di dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mencapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh